kesempatan di tangan Allah Jibril Alaihi salam turun kepada mengabarkan siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu satu tahun satu bulan satu minggu satu hari bahkan ketika ruhnya di malam di akhir gara-gara ghar berbulak balik di tenggorokan dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah tapi matanya menatap mohon kepada Allah hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah. الله سبحانه هو